Okay. <laughs>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 ini saat tentunya Bunda Lesti, Papa B, main Tamiya bareng ya. Yuk, yang tentunya hobi main Tamiya langsung cus ke channel youtube Youtubenya Lenslar Entertainment karena sudah disuguhkan vlog terbaru malam hari ini. Kita lihat ya ada kalimat caption yang ditulis oleh Lenslar Entertainment. Tamiya kalau ditanya ya atau tidak, Tami yuk kalau diajak nonton konten ini nanti jam enam jawabannya mesti yuk, yuk ramaikan katanya itu persahabat ya. sama-sama kita ramaikan vlog Lesnar Entertainment dukung penuh untuk karya-karya dari Leslar Kemudian juga persahabat ya kita simak di postingannya Papa B dua jam yang lalu. Story Papa B mengunggah tentunya foto bareng K.I. Wasagara Ini keren banget persahabat ya Kegiatan Leslar hari ini Masya Allah mudah-mudahan ya Apapun yang dikerjakan Apapun proyeknya mudah-mudahan lancar dan sukses Kita lihat juga persahabat postingan lain, cidukan lain dari Papa B dan Bunda Lesti Bersama K.I. Wasagara dan Henny Purnamasari DSI Sagara Ini bertemu dengan orang-orang hebat Bismillah, persahabatnya doakan yang terbaik Mudah-mudahan tentunya Buda lesti Papa bi Selalu diberikan kelancaran Kita listimak juga persahabatnya Untuk akun Mbak Henny Purnama Sari DSI Sagara Ini adalah owner dari Marwah Skin Anzora Skin Hegelow Official Skin Keyglo MD Glow Skin. Wow, ada nama perusahaannya juga PT Sagara, PT Ratan DSI. Tuh persahabat ya orang hebat banget nih. Masya Allah, mudah-mudahan ya Leslar menjadi brand ambassador-nya. Kita tentunya mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar lucur untuk Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat selanjutnya, Alhamdulillah. Mendapat cidukan Al-Fatih akhirnya muncul juga ya Akhirnya juga warga Konoha lihat Abang L Abang L nangis persahabat ya mau main bola Kata itu langsung digendong oleh Papa B Aduh kebahagiaan Hari ini persahabat ya kita dapatkan dari keluarga kecil Lesti dan Bilar Kita lihat begitu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan di antaranya dari akun Al-Ghazali and skor 12 Disitu mengatakan Masya Allah ganteng banget bang klinis banget tuh Rambut katanya tuh Ada juga tanggapan dari Lasar kejora Nangisnya aja gurih bang Katanya tuh Masya Allah persahabat ya semuanya Sangat-sangat bahagia Ketika melihat Al-Fatih Kita lihat juga persahabat tanggapan dari hakaniati Masya Allah, Allah, Alhamdulillah bisa lihat abang sore ini Abang nangis lagi, pengen main ya, nah Sehat selalu laser family Kesayangan, selalu dalam lindungan Allah SWT Kalian bertiga Begitu juga kita semuanya selalu diberkahi Sehat, amin, Allahumma amin Masya Allah, doa baik Kita aminkan, mudah-mudahan persahabatnya kita semuanya Selalu diberikan kesehatan Selalu lancar apapun yang dilakukan Berikutnya persahabat, ada postingan dari Official Adi Collection bisa nggak sih besok jadi empat piala bismillah ya yang rajin vote, mana suaranya nih bismillah kita kompak Let's love be love Lets learn love, love jangan lengah persabat ya SS dulu pukul 2359 kita support yang terbaik bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti borong 4 piala penghargaan sekaligus besok malam di ajang SCTV Music World 2023 tiga kita lihat juga persahabat informasi yang kita dapatkan. Alhamdulillah, sampai penutupan nanti malam, Bunda Lesti masih unggul. Ayo gempur vote this video. Bestiku Bismillah, besok Bunda Lesti borong piala. Kita pantau terus, yuk sama-sama kita pantau ya. Mudah-mudahan tidak ada kecurangan. Mudah-mudahan Bunda Lesti kejora real, memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 Bismillah saja kita yakin, kita semangat kita kompak untuk mensupport yang terbaik buat karya-karya Leslar Mudah-mudahan juga perselamat kita mendapatkan cidukan vitamin dan kabar baik berikutnya tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik terbaru dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh